Hidup yang kekal, harta saudara adalah penghambat untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Hal itu juga, saudara, kalau kita perhatikan ayat yang selanjutnya, ya, Yesus juga menekankan sampai dua kali di dalam ayat yang ke-23 dan 25. Kita perhatikan di sana.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 Jarum dan daripada seorang kaya Masuk ke dalam kerajaan Allah Nah saudara kita renungkan ayat ini dengan baik Saya percaya ketika kita mendengar ayat Yang sudah kita baca saudara Sebagian dari kita mungkin berkata begini Untung saya bukan orang kaya ya, Mungkin sebagian kita berkata untung saya bukan orang kaya. Nah, saudara, sebenarnya yang menjadi persoalan bukan kekayaannya, Bapak Ibu. Yang menjadi persoalan bukan karena kekayaannya, tetapi saudara, sikap hati seseorang terhadap kekayaan itu sendiri yang menjadi persoalan. Kaya pasti saudara, karena Yesus juga berkata di dalam... Yohanes 10 ayat yang ke-10, jelas mengatakan di sana bahwa aku datang supaya mereka memiliki hidup, ya dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala apa? Kelimpahan Jadi, kaya saudara bukan menjadi persoalan, tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana cara kita memandang kekayaan itu. Saudara. Bagaimana kita mensikapi? Tentang kekayaan itu sendiri Oleh sebab itu Saudaraku di kasolitan Yesus Firman Tuhan mengingatkan bahwa Ambisi untuk menjadi kaya Sampai mencintai uang adalah akar Dari segala kejahatan Akar dari segala kejahatan Hal ini pun Juga Tuhan Yesus Tegaskan saudara Di dalam 1 Timotius 6 Ayat 9 dan ayat yang ke 10 Dikatakan Tetapi mereka yang ingin kaya ke dalam cerak dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam terutuhan dan kebinasaan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan meniksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Oleh sebab itu Bila kita tidak waspada Kita tidak hati-hati Saudara Uang atau kekayaan akan menjerat kita Dan kita akan lebih mencintai uang Daripada mencintai Tuhan Kita akan lebih mencintai uang Daripada mencintai Tuhan ini adalah suatu jerak Di dalam kehidupan kita Makanya tadi di awal Tuhan katakan kita tidak bisa mengabdi Kepada dua Tuhan Kita tidak akan pernah bisa Mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon Jadi hati-hati saudaraku Uang dan segala kekayaan Akan mampu menjerat Seseorang itu saudara Kita dapat lebih mencintai Uang daripada mencintai Tuhan Nah saudara Lalu apakah kita tidak boleh menjadi kaya Atau berusaha menjadi kaya Sekali lagi saudara Bukan itu maksudnya Tuhan Sebab beberapa orang sekalipun kaya Tetapi tidak juga terjerat di dalam kekayaannya Dia tetap hidup mengasihi Tuhan Dan saudara dengan sepenuh hatinya Apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita Siapakah orang yang kaya tetapi tidak mencintai kekayaannya, tetapi dia justru mencintai sang sumber kekayaan itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat hal ini di dalam Alkitab pun juga sudah kita bisa menjadi e, e, mendapatkan sebuah contoh atau teladan, yaitu Abraham. Kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang kaya. Dan saudara, kita tahu semuanya. Apa yang dimau oleh Tuhan. Supaya Abraham mempersembahkan. Dia akan persembahkan. Bahkan kita melihat, saudara, kita mendengar banyak cerita. Bahwa ketika Allah menginginkan Ishak untuk dimpersembahkan. Abraham pun dengan tulus hati. Saudara, dengan tulus hati dia mempersembahkan Isah untuk menjadi korban persembahan. Oleh sebab itu, saudara yang diberkat oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini bahwa pandangan Abraham tidak tertuju kepada apa yang dia miliki. Pandangan Abraham tidak tertuju kekayaan yang dia punya. Pandangan Abraham tertuju kepada Sang Pemberi berkat itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pola pikir yang harus kita tanamkan agar tidak terikat pada harta kekayaan adalah, saudara, yaitu ketika kita menerima, kita harus siap juga untuk melepaskan. Amin, saudara. Ini enggak gampang saya katakan, tetapi saudara, ketika orang sudah melakukan ini, pasti dia akan e, ketagihan. Dalam arti kata, ketika mereka menerima berkat Allah, saudara, maka saudara mereka akan ketika Tuhan meminta untuk melepaskan apa yang dia terima, saudara, dia akan dengan sukacita karena dia tahu. Bahwa seseorang yang melepaskan apa yang mereka terima dan dia lepaskan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Justru, saudara di kasih Yesus, kita melihat di sana: siapa yang menabur pasti akan menunggu. Nah, kita melihat bahwa ketika kita tidak memandang kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, maka ketika Tuhan meminta untuk kita memberi. Untuk kita menolong Untuk kita membantu saudara Maka saya percaya kita pun dengan sukacita Kita pun dengan sukacita Pasti akan melepaskan Apa yang sudah kita terima dari Allah Kita lihat Abraham Dia menerima Ishak Tetapi ketika Allah memintanya Abraham melepaskannya Dan kita melihat Abraham tidak menjadi miskin Janji Tuhan dikenapi Keturunanmu akan seperti Bintang di langit dan seperti Pasir di laut Semua dikenapi Demikian juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, jangan kita Terikat dengan keuangan Dengan kekayaan yang kita miliki Karena semuanya Bukan bersumber dari kekuatan kita Bukan bersumber dari Posisi pangkat kita Bukan bersumber dari apa yang kita miliki Yaitu kekayaan dunia ini Tetapi saudara Semua yang kita nikmati Pemberian-pemberian Allah Yang ada di dalam kehidupan kita Saudara Allah hanya menitipkan Untuk kita Menjadi pengelolanya Dan ketika Tuhan meminta Siapkan hati kita Untuk melepaskan Sekalipun saya katakan tidak mudah Tadi di awal saya katakan tidak mudah Kalau seseorang belum pernah melakukan Tidak akan pernah mudah Tetapi ketika seseorang itu melakukannya Maka saudara Untuk pertama kali, kedua kali, ketiga kali Itu saya katakan orang ketika tahu Bahwa dia hanyalah pengelola Dan dia tidak mau mengabdi kepada dua tuan maka dia dengan sukacita melepaskan Apa yang mereka terima dari Tuhan Saudara yang diberkati Tuhan Tidak mudah saudara Tidak mudah Kita harus memiliki sebuah prinsip di dalam kehidupan kita Prinsip yang begitu sederhana Tetapi prinsip ini berdampak sangat besar sekali dalam kehidupan kita Baik juga terhadap keturunan kita sekalipun Saudara dan saya sebagai orang percaya Dan saudara dan saya sebagai orang Yang mau dituntut oleh Tuhan Kita harus memiliki sebuah prinsip yang sangat sederhana Setiap kali kita menerima berkat dari Allah Saudara, kita harus memiliki sebuah tekad Siap juga untuk melepaskannya Semua pasti diam Tidak ada kata amin bulan tiba-tiba Tuhan minta aku belum bayar ini, belum bayar ini, tiba-tiba kalau aku harus memberi harus mempersembahkan harus menabur berat Bapak Ibu sadarilah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah dari dia kalau saudara menyadari bahwa semua dari dia. Ketika kita menerimanya. Makanya pada waktu kita menerima berkat Allah. Kita perlu bawa berkat itu kepada dia. Kita ucapkan syukur kepada dia. Kita ucapkan terima kasih kepada dia. Karena kita menyadari apa yang kita punya. Semua dari dia. Dan kalau Tuhan meminta. Untuk kita melepaskan apa yang kita terima Saya percaya Tuhan Punya rencana Untuk memberkati kita Lebih besar Lebih banyak Lebih dahsyat lagi Amin saudara Siapkah saudara Memiliki prinsip sedemikian Karena memang tidak mudah Oleh sebab itu Saudara berkata oleh Tuhan Yesus kita lihat, oh jangan sampai kita terikat dengan apapun itu. Dengan kekayaan kita, dengan mamon, dengan apa yang kita miliki. Biarkanlah sungguh-sungguh hati kita terikat kepada cintanya Tuhan kepada kita. Hati kita tetap terikat kepada kasihnya Tuhan yang begitu besar. Kalau nyawanya saja diberikan kepada kita. Apalagi yang lain, saudara Saya percaya biarlah pagi hari ini Ayo kita sama-sama bercermin Ketika kita menerima berkat Apakah kita juga siap untuk melepaskan berkat itu Ketika Tuhan memintanya Mari kita renungkan sepanjang hari ini Saudara yang diberkati Tuhan Yesus satu hal yang perlu diingat Bahwa pada saat kita melepaskan sesuatu Demi mengikuti Tuhan Pada saat yang sama Kita akan mendapatkan kembali Seratus kali lipat Dibandingkan dengan apa yang kita telah lepaskan Ingat itu saudara Karena prinsip Bahwa apa yang kita terima kita harus siap melepaskannya Makanya jangan kita Heboria Terlalu bersuka cita ketika kita menerima Berkat yang besar Di hadapan Tuhan Berkat yang besar yang kita hadapi Yang kita terima Tetapi mari bahwa Sesuatu ini kepada Tuhan Dan saya percaya Ketika tu, kita Ketika kita Menyadari bahwa semua itu dari Tuhan Maka kita pun Akan rela untuk melepaskan. Sekali lagi Yang perlu kita ingat bahwa Pada saat kita melepaskan Sesuatu demi mengikut Tuhan Pada saat yang sama Kita akan mendapatkan kembali Seratus kali lipat Dibanding dengan apa Yang telah kita Lepaskan Amin Setelah percayakan hal ini Setelah percayakan hal ini Kita perhatikan Janda yang miskin Ketika dia hanya memiliki Sedikit tepung dan sedikit minyak Maka janda yang miskin ini melepaskan Sedikit tepung dan sedikit minyak Dibuatkan menjadi roti bunda Dan diberikan kepada hamba Tuhan Yang terjadi Ketika dia melepaskan benih itu Apakah janda ini mati kelaparan Seperti Prediksi mereka Seperti perkiraan si janda Dan anak ini Ternyata tidak Apa yang dijanjikan Tuhan dikenapi Bahwa ketika dia berani melepaskan Apa yang dia miliki Maka Tuhan saat itu juga tidak menunda-nunda Saat itu juga Minyak yang sedikit Tepung yang sedikit Tidak pernah Habis Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Ayo Jangan mengabdi kepada dua Tuhan Kita perlu Bersyukur Apa yang kita terima Mungkin kemarin saudara mendapatkan gaji Mungkin kemarin Bisnis saudaraku Mungkin kemarin tender saudara Berhasil Saudara dapat memenangkannya Tetapi satu hal Jangan sombong Tetapi kita mengangkat Semuanya kepada Tuhan Dan kita siap Untuk melepaskan Bila mana Tuhan menginginkan Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur bagi hari ini Terima kasih Buat anugerah membuat kasihmu Yang begitu besar Kau sedang mengajar kami itu kami tidak terikat akan hal-hal di dunia ini Bukan sesuatu yang fana Tetapi biarlah kami boleh memandang hadapan sesuatu yang kekal Dalam kehidupan kami Oleh sebab itu Tuhan Biarkan kami Tidak hanya terpisah sehat atas dunia ini tetapi biar kaki kami melangkah dalam tuntunan firmanmu sehingga terus akan membawa kami ke dalam ketekalan dan hidup kami sungguh-sungguh bersama dengan engkau kami percaya Tuhan ketika kami menerima kami pun juga akan siap melepaskannya bila mana Tuhan mengendakinya Bila menama Tuhan memintanya. Bapak terima kasih. Kami bersyukur bagi hari ini. Engkau memberkati anak-anakmu pagi hari ini. Mereka yang telah mendengarkan kebenaran firman ini. biarlah mereka juga menyadari. Tuhan berkata. Bahwa di luar aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu. Kami menyadari apa yang kami punya, apa yang kami miliki, apa yang kami dapatkan. Bukan semata-mata karena kekuatan kami. Tetapi biarlah sungguh. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. engkau memberkati anak-anakmu, Tuhan. Berkati mereka yang mungkin saat ini masih bergumul. Kira Tuhan membukakan jalan kehidupan kepada mereka. Mungkin saat ini mereka masih. Di ke dalam kekurangan. Tuhan tolong. Biarlah ketika kebenaran firman Tuhan ini. Mereka dengar dan termetrai di dalam lo hati mereka. Biarlah mereka juga melakukannya. Sebab semuanya bukan berasal dari kekuatannya. Tetapi semuanya berasal dari kamu. Terima kasih, terima kasih bahwa Abahmu juga berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, oleh bulurnu, Enggak menyembuhkan. Dan aku minta di hadapanmu saat ini, cemas setiap mereka yang sakit, sembuhkan dia ya, Tuhan, sembuhkan setiap persendian mereka yang saat ini sedang mengalami sakit persendian, khususnya di pinggul. Dan aku berdoa Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, dan aku juga berdoa. Dalam mana saat ini, mereka ada yang mengalami nyeri di dada, Tuhan, aku percaya Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan saat ini, mereka yang terpapar COVID 19 Aku percaya Tuhan juga mempercepat kesembuhan mereka. Dengan Tuhan memberikan imun dalam tubuh mereka lebih kuat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini. Bahwa firmanmu memberikan kekuatan kepada kami. Firmanmu memberikan kami bagaimana caranya kami diberkati berlimpah-limpah. Yaitu dengan cara kami menerima dan siap untuk melepaskan kembali. Maka berkat dan janji Allah itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Mau datang kepada kami supaya kami memiliki hidup. Dan memiliki dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kiranya segala berkat yang terbaik, Yang bersumber dari apa? Di surga cinta kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan perlindungan dan kuasa roh kudus menyertai kita. Saat ini marah natabatan sampai selama-lamanya. Semua percaya menerima berkat. Bersama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.